Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balas serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay, guys, kali ini kita akan reaction sebuah video requestan dari para teman-teman sekalian, culture shock di Malaysia. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman yang request kepada saya untuk menonton, ya kan? Culture shock orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia atau lah atau bekerja atau punya suami orang Malaysia seperti itu entahlah gimana yang penting mereka tinggal di Malaysia dan mereka merasakan dan mengesha pengalaman pengalaman mereka ke sosial media mereka nah di sini guys Kultur shock di Malaysia berkenaan dengan kuliah di Malaysia. Kalau biasanya kita lihat macam kebiasaan ataupun keseharian orang-orang yang menikah dengan orang Malaysia ataupun TKI seperti itu, orang yang kerja di sana, jadi banyak mereka mengungkapkan ataupun bercerita bagaimana kultur shock yang mereka alami. Tapi di sini agak berbeda karena di video ini ada kultur shock yang merupakan tentang pendidikan ataupun kuliah di Malaysia seperti itu. Nah, ini daripada Fulki Maulida nya ada di deskripsi. Nah di sini nih guys ya, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe nya untuk beliau supaya lebih semangat lagi untuk membuat kontennya ya. Saya lihat ini kontennya sudah agak lama ya guys ya, udah satu tahunan dan masih aktif akunnya ini baru aktif 6 hari yang lalu tapi sudah tidak upload 1 tahun yang lalu guys ya nggak apa-apa kita support terus ya full maulida supaya aktif terus teman-teman share teman-teman komen teman-teman istilahnya subscribe channelnya supaya dia lebih semangat lagi support daripada teman-teman itu membuat orang-orang itu macam eh ada support ada requestan ada istilahnya macam pertanyaan lah atau soalan lah kepada beliau ya kan sehingga beliau juga ingin membuat konten atau bisa Teman-teman, ini -teman istilahnya request lah tentang apa yang dialami, nah, terutama teman-teman Indonesia pengen tahu dengan Malaysia. Langsung saja, guys, ya, di komen seperti itu. Oke, okay, langsung saja, saya sudah penasaran nih, guys. Banyak bacot ya, <laughs> kita langsung play videonya. Let's go! Hai, everyone! Welcome to my channel. Jadi, hari ini aku mau cerita tentang culture shock yang aku alami. Okay. pas aku pertama kali datang ke Malaysia, penting. Oke, okay. gaya bahasanya enak banget ya. Kita dengar gitu kan, dan penyampaiannya kayak friendly banget. Ini keren banget sih, Mbak Fulki Maulida ya. sih sebenarnya, tapi ya udahlah. Let's go. subscribe guys. Keren orangnya. Nah, culture shock yang pertama itu tidak lain dan tidak bukan, udah pasti bahasa Jadi yeah. aku tuh dulu sok tau banget Kayak aku tuh mentang-mentang, aku udah sering dengerin adekku, dengerin upin-ipin Kayaknya aku tuh udah kayak, ah, akhirnya bisa nih bahasa Melayu Tapi ternyata tidak semudah itu uh. Jadi aku tuh pertama kali datang ke Malaysia Itu belum, belum 24 jam, itu baru beberapa jam Nah, aku itu ke restoran mama Nah, abis ke restoran mama itu aku pengen, aku tuh bilang sama abangnya aku minta air anget Tapi waktu itu abangnya tuh gak ngerti air anget itu apa Jadi aku tuh kayak, oh my god Aku tuh mikir apa bahasa Melayunya air anget, karena aku gak pernah denger Nah, abis nah, itu ya? ibuku juga bingung, apa air, air anget, kita gak ngerti But thank God my dad was there to save the day Jadi aku dibilangin kalau misalnya air anget itu bahasa Melayunya itu air suam Air suap, baru tahu juga ya guys ya suap-suap. Kalau di sini uh, uh, susah juga ya ngomongnya guys ya, gisya. Uh, kayaknya bener sih, aku nggak pernah dengerin orang Melayu ngomong minta air hangat gitu kan. Pernah denger gak sih? Waktu dulu jadi motowif, mendengar gak sih orang ibu-ibu gitu minta, tapi kayaknya hotel udah menyediakan gitu. Jadi nggak mungkin nanya gitu kan? Aduh. Itu. Terus nih, FYI aja kalau misalnya kalian pengen nih di sini nih air suam air hangat air kosong air putih air kosong air oh oh gitu ice kosong ah teh ice teh tarik teh dan susu oke teh oke teh tarik tapi yang dingin ya kalian bilangnya teh ice kalau misalnya kalian pengen es teh manis yang ada di Indonesia itu namanya teh O. itu kalau mau es teh manis dingin itu berarti O ice gitu. Terus kalau misalnya kalian pengen air putih yang nggak ada esnya nggak dingin maksudnya, uh -huh. itu ngomongnya air kosong. <laughs> yes. Iya air kosong. Aku dulu juga bingung kenapa air kosong gitu. Uh. Terus kalau misalnya okay. mau air putih yang dingin, yang ngasih pokoknya itu ice kosong gitu. Jadi please banget kalau misalnya kalian mau kuliah ke Malaysia atau tinggal di Malaysia dalam waktu yang lama, okay. belajar bahasa Melayu deh karena bahasa Melayu it's not that easy. That's my opinion. <laughs> jadi oh, waktu okay. itu aku sama temanku tuh kita naik MRT bareng, terus kita ngobrol. Waktu itu suasana MRT-nya menurutku nggak sepi, jadi juga ramai. Nah pas waktu kita lagi ngobrol bareng, aku tuh nggak sengaja ngomong, Oh ya udahlah, gampang itu nanti aja gitu. It's sorry, Adi dan mint curse. Tapi aku tuh rivernya ke bahasa Indonesia yang artinya, izilah gitu pokoknya. <laughs> tapi kata temanku yang orang Malaysia, gampang itu artinya Bastard So ya, yeah. jangan Ngomong kata itu sembarangan Oke, okay? yang pas aku waktu itu Gak sengaja di MRT aja, kayak tiba-tiba MRT-nya Jadi sunyi, gitu. terus aku diliatin Kayak, oh my god What did I just say? <laughs> nah, terus habis itu Ini masalah bahasa lagi ya okay. Jadi pas awal-awal aku datang Ke Malaysia itu, yang pas aku udah masuk Kelas, terus pokoknya aku udah membaur sama orang-orang dan Kamu sama lebih banyak orang itu tuh kayak aku baru sadar ternyata orang Malaysia itu kalau ngomong dalam satu kalimat itu ada banyak bahasa nggak banyak sih dalam satu kalimat itu bahasanya dicampur aku tuh rada susah gitu kalau misalnya aku harus Nge-mix juga jadi kalau aku ngomong itu either aku full bahasa Melayu atau full English tapi jarang banget full bahasa Melayu selalu English okay. karena aku bodoh <laughs> karena aku nggak bisa bahasa Melayu bisa sih tapi Bikin enak nope banget, nope. you know what I mean right? situ aku juga bingung sama perbedaan waktu. Ini adalah sesuatu yang bisa dijelasin pakai science kan? Tapi menurutku ini membawa kayak aku tuh juga kaget gitu sama ini, maksudnya gimana ya aku jelasinnya? Ini tuh bukan perbedaan waktu yang di Malaysia satu jam lebih awal daripada di Indonesia bagian barat gitu ya. Tapi ini tuh kayak ah, mana ya? Jadi pas aku pertama kali Sampai ke Malaysia banget itu itu kayaknya masih jam kayaknya masih jam 7 atau jam setengah 8. Belum ada setengah 8 deh kayaknya. Nah, itu tuh aku kayak kaget gitu. Jam 7, ini jam 7 sore tapi kayak jam kayak jam 4 sore di Indonesia kayak masih siang yeah. banget gitu. Jadi aku tuh kayak, ah. Jadi mataharinya tuh tenggelamnya tuh udah larut. Kayak sih udah malam jam kayak mulai jam setengah delapanan itu baru tenggelam mataharinya jadi mulai gelapnya itu di sini setengah delapan wow. gitu padahal kalau di Indonesia jam 5 sore maksudnya di Indonesia bagian barat jam 5 sore aja tuh udah kayak gelap gulita gelap. Jam, nggak gelap gulita jam sih, jam sih aku lebih jam, jam 5 sore tuh udah kayak gelap gitu nah yeah. kalau biasanya kalau main ke rumah teman jam 5 disuruh pulangan karena tuh udah mulai gelap gitu setengah enam deh gelap banget Nggak ngerti, aku bingung. Maksudnya aku kayak takjub gitu sama hal-hal yang kayak gitu Waktu itu ibuku tuh notice banget Di Malaysia itu masih banyak banget burung gagak berkeliaran okay. Jadi kayak, padahal, padahal di Indonesia tuh burung gagak, burung gagak itu Apa ya, identik dengan sesuatu yang mistis Tapi di sini kayak itu berkeliaran, kayak burung merpati Jadi aku nggak takut lagi sama burung gagak begitu Terus di sini tuh kayak banyak yang self service. Kalau misalnya kita mau ngisi di gas station atau laundry, maksudnya self service itu kita kalau di tempat pengisian ban bakar itu kayak kita ya udah kita ngisi sendiri gitu. Kita tinggal bayar berapa ringgit yang mau kita beli di counternya Kita bilang terus habis itu ya udah kita masukin sendiri gasnya itu ke dalam mobil begitu. Terus. Selain yang di gas station itu, yang self-service-nya lagi itu ada di tempat laundry, namanya dobi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau laundry, kita tinggal bawa cucian kita, terus kita beli koin. Koinnya itu nanti dimasukin ke sin cucinya gitu, nanti kita tinggal masukin baju, masukin deterjen, semua semua. Begitu. Tapi aku tuh gak pernah, aku gak pernah sama sekali nyobain uh, dobi. Karena nggak tau ya karena aku nyuci sendiri di rumah kayak aku ngapain uh, gitu ke dobi Jauh-jauh di rumah ada mesin cuci yeah, tapi nggak tahu sih kan ada orang yang nggak yeah, sempet um, nyuci atau gitu nunggu sampai dia kering gitu. huh, I don't know I don't know why mean pagi kalau di sini tuh yang aku heran itu kenapa kalau hujan tuh selalu badai aku tuh kayak oh, yang setiap kali aku mau keluar dan mau hujan tuh kayak deg-degan gitu loh maksudnya tuh kayak karena kalau hujan di sini itu kayak bawa payung aja tuh tidak akan menyelesaikan masalah. Karena payungnya pasti terbang karena hujannya itu kayak heboh apa sih. Jadi kalau di Malaysia benar gak sih guys ya hujannya itu agak berangin mungkin seperti itu ya. Kalau di sini kalau di Indonesia itu hujan badai itu hanya beberapa sih. Jadi nggak nggak semua full setiap hujan terus badai nggak ada hujan terus tenang nggak ada angin gitu ada juga sih mungkin mungkin di Malaysia itu lebih kayak hujan terus berangin gitu ya ada badainya kata mbaknya tadi ya kan okay? <tuh> anginnya kenceng abis itu badai pokoknya pernah waktu itu yang aku pas awal-awal di Malaysia itu Waktu itu kayak ada hujan badai gitu kan Sampai gorden tuh terbang-terbang Nah aku sama temen-temenku Yang satu apartemen itu karena masih pada noob Jadi kita tuh kayak takut banget Jadi kita matiin lampu Udah pokoknya listrik tuh kayak dimatiin Wifi juga dimatiin Jadi di tempat yang ada badai itu di luar Di dalam rumahku gelap gulita Karena kita pada takut Terus ini ada lagi satu kali ke shock, tapi ini bukan yang gimana-gimana Karena okay. aku merasa ini sangat visioner Jadi kalau kita mau beli minuman Terus okay. kita kayak mau dibawa pulang Ia. tuh Itu biasanya kan ditaruh dalam plastik Tapi kalau di sini itu bukan plastik Plastik yang biasa kita bawa doang gitu loh Kayak ibun kalau misalnya kita kalau misalnya kita di Indonesia kan emang ditaruh plastik doang gitu ya, dan dipegang di gitu kan atas plastiknya tapi uh -huh. kalau di sini tuh diikat tepi jadi itu lebih memudahkan kita buat bawa minuman itu jadi kayak bahwa tuh kayak gini, jadi minumnya tuh gini. Yeah. Paham enggak sih? Dan di Indonesia sekarang guys, ikat tepi itu sudah mulai ada. Sudah menjadi tren kayaknya gitu kan. Ada beberapa istilahnya minuman, teh tarik kayaknya. Teh tarik Malaysia gitu. Atau teh tarik Malaka, saya tak paham juga nama dia. Tapi memang agak-agak unik seperti itu ya. Mungkin karena asalnya dari Malaysia, teh itu jadi dibawalah ke sini. Dengan konsep yang ada di Malaysia. Seperti itu. Ada sudah jualan guys ya. Kalau tidak silap sudah ada. Kemarin saya lihat di Instagram. Instagram ataupun di tiktok kalau enggak salah ya, ya aduh, aku bingung aku susah jelasinnya tapi udah nanti kasih gambarnya deh. Ya. itu lah like nah, seperti itu bisa ikat tapi contoh jadi jadi di Indonesia sudah ada situ sekarang tuh kopi apa kopi Malay Malaka ke teh tarik Malaka itu faham juga brandy apa tapi memang ada teh tarik lah macam tuh jurnal banget karena aku enggak pernah nemu orang jualan minuman tapi begitu gitu masih Seenggaknya ya, itu ya, yang ada ya. di Jawa kayaknya nggak ada Aha. jadi aku sampai sini tuh kayak tahu ada minuman di kayak gitu kayak wow ya. hebat sekali sangat visioner terus habis itu oh, waktu itu aku sama ibuku tuh belanja itu oh. tuh aku pertama kali di Malaysia juga dan aku tuh kayak mau belanja barang-barang gitu loh buat ya buat di rumah ya, ya, ya. jadi aku tuh pengen beli tisu waktu itu terus habis itu karena kalau di Indonesia itu beli tisunya itu kayak sekotak-kotak gitu loh sekotak-kotak Iya sih, sih ya gitu kayak pokoknya tisu sekotak-kotak. Nah tapi di sini itu nggak bisa beli tisu sekotak doang pasti tisunya itu ada lima atau empat kotak dari. Oh, Oke okay. yang kayak gini jadi nggak nggak ngecer di sana guys ya nggak ngecer di Malaysia itu kalau beli tisu nggak ngecer tapi langsung bal-balan kalau kalau orang-orang sini bilang tuh bal-balan gitu ya taruh di dalam satu plastik yang gede okay. jadi kita mau gak mau beli satu yang gede itu nah ibuku tuh kayak waktu itu kayak bingung kenapa sih tisunya harus segede-gede ini gitu jadi I don't know <laughs> what to say jadi tuh aku dulu mikirnya kayak aduh sayang banget padahal aku tuh dulu nggak sering pakai tisu sekarang juga sebenarnya nggak sering-sering pakai tisu sih cuman gara-gara pandemic jadi aku ngerasa kayak aku tuh perlu tisu Nah terus Pasti. ada lagi nih yang penting. Jadi dulu tuh aku pernah pergi ke satu tempat aku lupa itu di mana dan di situ tuh ada bendera Malaysia, bendera negara Malaysia sama satu lagi bendera Selangor. Waktu itu aku nggak tahu kalau misalnya tiap negara bagian itu ada, ada benderanya. Ya. Jadi aku bingung nggak, kenapa benderanya ada banyak sih gitu? Itu ternyata bendera negara bagian. Jadi setiap negara bagian itu punya bendera sendiri. Kuala Lumpur ada, Selangor ada, Pahang ada. Kedah, Perlis, semua-semua itu beda Benderanya, jadi Aku ya, waktu itu bingung Tapi ternyata pas sudah lama di sini yang ngerti-ngerti aja sendiri gitu Ternyata setiap negara bagian itu ada Benderanya, tapi bendera Negara Malaysia itu Yang biasanya kita lihat Di TV, dimanapun okay? Terus habis itu yang terakhir Yang terakhir itu adalah masalah Para klaksonan duniawi, ah, klakson. aku tuh kayak di sini tuh jarang banget dengar klakson di jalan. Kalau misalnya aku naik Grab atau apa gitu, itu aku jarang banget dengar klakson. Karena ya emang di sini tuh klakson kalau nggak yang urgent banget itu nggak dibunyiin. Okay. Tapi kalau okay. di Indonesia jangan tanya ya Allah, <laughs> di lampu merah. Lepu itu merah, gak pasti bakalan rame klakson kalau kan kan. misalnya aku pulang terus misa, terus aku pergi sendiri gitu kan itu tuh lampu baru ijo tapi aku udah diklaksonin gitu oh, sama bener, orang bener. kayak padahal tuh kayak ya tunggu sabar dulu padahal tuh kan udahlah aku tuh kayak sering kaget gitu kalau diklaksoninnya aku yang malah kalau sih shock pas pulang ke Indonesia karena kalau misalnya klaksonin berkali-kali di sini itu kayak dikiranya kamu ngajakin ribut jadi klakson tuh cuman dipakai kalau misalnya urgent banget gitu aku tuh sebenarnya nggak kalah cersok kalah amat yang gimana gimana sih karena mungkin secara <coughs> secara budaya secara kebiasaan tuh kayak kurang lebih sama karena ya serumpun mau diapa-apain lagi juga kayak kakak adik gitu kan sih kebiasaannya mungkin ada yang sama ada juga yang beda tapi tuh nggak jauh-jauh amat gitu bedanya jadi aku sebenarnya nggak kalah cersok kalah banget cuman itu tadi yang aku itu yang tadi aku ceritain, itu adalah sesuatu yang bikin aku kayak, "Wow, gitu, kamu gak sih?" Aku susah jelasinnya, cuma yang barusan aku ceritain itu adalah perbedaan-perbedaan yang aku rasain gitu sama di sini. Jadi, waktu itu ini tuh bukan kalau cerita ya, tapi temenku, temenku seorang Chinese Indonesia oh. yang sekolah di Malaysia. Jadi, temenku tuh Cindo, abis itu dia nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali karena Chinese Indonesia eh, yang aku kenal itu mereka nggak ada yang bisa bahasa Mandarin, Mandarin. jadi mereka udah kayak kalau misalnya Chinese di Jawa ya, di Surabaya gitu kan Jawa. mereka yang ngomong bahasa Jawa gitu sama dengan temanku ini dia ngomongnya juga bahasa Indonesia gitu dia nggak bisa bahasa Mandarin jadi pertama kali datang ke Malaysia karena bukannya dia Chinese orang-orang Chinese juga ngajakin dia ngobrol pakai bahasa Mandarin tapi dia nggak bisa suatu hari dia duduk di dekatku terus habis itu kayak dia didatangi anak sekelas juga tapi okay. itu kayak dia dari China dan dia tuh ditanyain pakai bahasa Mandarin terus dia kayak uh, I'm sorry I'm Chinese Indonesia I cannot speak Mandarin gitu kayak. terus itu kayak ah, aku stress banget gitu dia bilang gitu ke aku karena emang kalau aku jadi dia aku juga stress kayak gimana sih ya gitulah pokoknya so yeah that's all my story for today about the culture shock that yeah. I've experienced when I'm in Malaysia It's not that shock, but still so ya. Yeah, thanks for watching and hope you enjoyed it. See you on my next video. Bye. Oke, okay guys, sudah selesai videonya dan suka aja sih dengan penjelasan Mbak Maulida ini. Mau dibilang apa, Mbak? Apa Miss gitu? <laughs> Jadi gini guys ya, apa yang disampaikan tadi itu culture shock yang di, ada yang dialami di Malaysia ketika dia kuliah juga gitu kan Dan yang terakhir itu orang Cindo ya kan, Cina-Indo ya Seperti itulah, nggak semua di sini itu ngerti Tapi tapi ada beberapa yang paham seperti itu, yang bahasa-bahasa Mandarin seperti itu guys ya Termasuk di keluarga uh, istri saya itu kan uh, Cindo gitu kan, Cina-Indonesia Jadi masih ada yang menggunakan kata-kata ataupun kalimat-kalimat daripada bahasa Mandarin itu sendiri gitu guys. Tapi tidak semua anak-anak mudanya sekarang udah gak belajar belas, sing diajari yo ya bahasa Jawa karena bahasa Jawa itu lebih enak diucapkan. Nah seperti itu, jadi juga bahasa Indonesia pokoknya yo ya wes ngomongnya ngomong Jawa, ya orang ngomong Jawa, yang ngomong bahasa Indonesia seperti itu guys ya. Dan ya semoga bermanfaat untuk kita semua ya videonya dan itu apa ya? Mungkin banyak sudah disampaikan oleh banyak orang, tapi setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda seperti itu, ya guys. Ya, termasuk Mbak Maulida, Mbak Fulki lah. Mbak Fulki apa? Mau, enak, eh, Maulida ya? Tak panggilnya ya, ah, Mbak Maulida ini menjelaskannya enak banget tadi, dan juga istilahnya apa yang disampaikan juga ada yang beda daripada yang lain. Seperti itu, itu yang sebenarnya kita akan cari seperti itu karena setiap orang itu pasti mempunyai culture shock yang berbeda-beda, pastinya seperti itu. Macam... Saya nanti ketika ke sana, yo beda lagi nanti culture shocknya seperti itu. Seperti teman-teman yang sudah pernah ke sana juga culture shocknya pasti beda-beda gitu. Ya, oke itu saja video kali ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga full kimau Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe, subscribe dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.